Jadi di Indonesia yang bisa mengkonversi siaran dari TV digital adalah di TV T2 Ini keluaran yang T2 new atau terbaru 2023 Ini ada apanya nih Undian berhadiah motor HP Nah mungkin ada kartu garansinya di dalam yang bisa didaftarkan Halo sobat terbaguna dimanapun berada, balik lagi bersama Baba Ali Kali ini kita akan men-setting atau menginstal set-top box di t 2 yang model new, terbaru Ini keluaran terbaru, harganya juga terjangkau, harganya damai Nah, Kita kerja lama-lama lagi, langsung kita unboxing dulu Habis itu nanti langsung kita install Oke sobatku ini dia STB DVB-T2 jadi set top box DVB-T2 adalah tipe yang paling pas untuk di Indonesia di negara lain bisa jadi berbeda jadi di Indonesia yang bisa mengkonversi siaran dari TV digital adalah DVB-T2 ini keluaran yang T2 New atau terbaru 2023 ini ada apanya nih undian berhadiah motor HP Nah, mungkin ada kartu garansinya di dalam yang bisa didaftarkan uh, Terus ini ada SNI nya nah, masalah langsung aja kita buka intinya kita bagaimana cara menginstal ini Ke televisi tabung Jadi saya ada TV Semi tabung sebetulnya TV Slim tapi masuk kategorinya TV tabung Karena layarnya layar kaca Berbeda dengan Yang TV LTV Ini dia sobatku Perangkat-perangkatnya ternyata kecil aja. Nah. Ini dia set top Mereknya Tanaka. Di t 2 HD. Oke, sobat, rupanya ini memang sudah yang 1080 Wah, pasti canggih nih. Ini adaptornya karena kita mau install langsung kita retailing aja semuanya, satu-satu keluarin dari plastiknya. ini ada remote kontrolnya, oke satu dua tiga empat baterainya, yang kelima kabel RCA. oh iya betul tadi saya juga sudah, memang ada kartu garansinya sobat tuh. ini ya kartu garansinya bisa didaftarkan kalau mau dapat undian ini kayaknya ya mau dapat undian motor atau handphone oke besok aja lah karena ini udah malam ada undian juga nah ini buku panduannya tapi karena terlalu kecil tulisannya saya nggak bisa, saya berdasarkan pengalaman masang STB yang sebelumnya oke kurang lebihnya hampir sama aja, jadi intinya walaupun saya bukan spesialis di bidang ini eh, saya mengedukasi bahwa ada pekerjaan-pekerjaan ringan yang bisa dilakukan sendiri gitu sahabatku. Langsung aja kita persingkat, ini kita pasang aja dulu baterainya, ke remote control Ternyata pakai baterainya ini baterai kecil sobatku ini, ukuran A apa ini ya Ya lah pokoknya pasang aja udah mau A berapa ke? pasang dulu nanti baru kita install kabel-kabelnya kabel RCA ini untuk mengirim gambar ya sobatnya isinya udah pasti 3, merah, kuning, putih ini satu untuk uh, visual untuk gambar yang dua untuk audio audio kanan kiri terus bagaimana kalau misalnya TV nya cuma punya dua colokan dua lubang itu nggak apa-apa pakai dua aja pakai kuning dengan merah aja cukup putihnya nggak usah dipasang atau kuning dengan putih merahnya nggak usah dipasang itu udah bisa karena berarti dia sudah digabungkan dari sananya jadi nggak usah bingung-bingung kalau TV tabungnya cuma ada dua lubang colokan pasang aja dua berarti untuk audio dan visualnya itu udah cukup lengkap berarti di sini merah ini putih nah kalau cuma dua yang satunya nggak usah dipasang ambil satu kayak gini misalnya cuma dua di TV nya ini HDMI uh, ini apa tulisannya USB dan ini untuk antena Oke, kita pasang satu lagi untuk adaptor. Pasang adaptornya sekarang. Oke, kita bermain cepat aja. Karena ini sebentar lagi ada MotoGP 2023. Nah, oke, jadi susunannya seperti ini, Sobat ya. Tapi untuk merek lain, kabel RC kabel RCA nya ini yang tiga sudah dijadikan satu jadi cuma satu lubang Klok. nah kalau yang ke TV nya memang dia tetap tiga tapi yang ke STB nya cuma ada satu itu merek merek lain ya, merek yang sebelumnya sobat bisa tonton di layar atas uh, sebelah kanan oke sekarang langsung kita ke TV sobat nah, oke sobatku ini dia televisinya televisi tabung yang slim nah kayak gitu jadi dia nggak tebel-tebel amat namanya juga slim, tapi masuk kategori tabung untuk lubang colokannya soketnya ada di depan dan ada di belakang ini yang di depan saya rencananya mau pakai antena dalam dulu saya mau tes berapa dapat siarannya, berapa channel yang bisa tertangkap pakai antena dalam ini kalau ternyata tangkapannya jelek, nanti saya mau ganti pakai antena yang luar saya coba dulu, karena saya belum pernah coba nih pakai antena dalam ini. Sekarang kita hidupin dulu televisinya Sobat. Oke Sobatku udah dicolokin TV-nya. Indikatornya sudah menyala merah. Dan Oke okay, Sobatku ini dia langkah-langkahnya. Uh, saya tidak menyarankan untuk meletakkan STB-nya di atas televisi atau di dekatan. Kalau bisa terpisah ya. Saya rencananya mau taruh di sini di sampingnya televisi atau misalnya ada ruang lagi di bawahnya misalnya di sini jadi jangan bersentuhan atau nempel langsung dengan televisi karena sama-sama memicu panas dengan STB ini cepat panas kalau dia di atas TV ketemu panas lagi panas ketemu panas ya sobat bisa tahu sendiri tapi karena ini kabelnya terlalu pendek jadi sementara saya taruh dulu di sini saya alasin pakai kanebo atau kasih lap yang agak tebal kabel RCA nya pendek banget sobat bisa lihat ini kalau ditaruh di belakang pas-pasan kalau dicolok di belakang kalau dicolok di depan juga pas-pasan tuh begitu juga kabel adaptornya jadi ini buat produsen ya kalau bisa diperpanjang lagi lah kabelnya nih kabel adaptornya sama kabel RCA nya supaya peletakan STB nya nanti enggak di atas televisi gitu ya Pak produsen oke langsung kita install karena kalau di depan ini kelihatannya mengganggu pemandangan sobat saya memasang rcn ini langsung ke belakang aja nih sekarang adaptor ini powernya berarti powernya stb sobat langsung colokin sini oke sobatku ini nah, dari colokin stb tv jadi powernya udah masuk langsung eh, menunjukkan angkanya tuh ya 000 berarti udah on ini sebetulnya tinggal dia terhubung aja. Nah sekarang kita hubungkan dengan antena. Nah, tadi saya mau bilang pakai antena ini dulu nih antena dalam nih. Tapi antena seperti ini hanya bisa menangkap siaran TV digital di wilayah-wilayah eh, yang punya jangkauan untuk TV digital. Jadi enggak semua di wilayah, enggak semua wilayah sobatku. Oh saya lupa, TV-nya belum di Oke, okay. langkah berikutnya, TV-nya. Oke okay, sobat, persis posisinya di AV. Jadi posisi TV-nya boleh di AV1 atau AV2. Nah ini AV2. Jadi boleh di AV1, boleh di AV2 sobat ya untuk selanjutnya pengoperasian kita pakai uh, remote yang di STB sobat Oke sobatku di sini banyak banget lubang-lubang colokan buat segala macam kita sesuaikan aja tadi karena AV1 berarti di sini posisinya ini deh nah kuning putih dan merah kalau ini antena untuk TV analog merah putih oke, kuning ya, kita ke depan lagi Sobatku nah, ternyata sudah ada perubahan Sobat <kuh> ini bukti bahwa STB sudah terhubung ke perangkat televisinya atau pesawat televisinya Sobat tinggal kita setting-setting aja jadi Sobatku, ini aslinya layar TV ini anteng, nggak ada sama sekali gerakan-gerakan itu aslinya enggak ada bener-bener tenang e, jernih dia tapi karena di kamera ini ada tetap kita dia karena feedback layar kaca ke kamera Oke sobat intinya begini cara menginstalnya jadi berdasarkan pertanyaan pertanyaan sobat di kolom komentar sebelumnya tentang antena terus e, pesawat televisi dan STB nya sebetulnya yang menangkap siaran itu pertama antena ini sobat antena ini ya tapi ini masih uji coba bisa apa enggak nangkap karena ini antena dalam sebetulnya kalau antena yang ideal buat siaran TV digital itu ada lagi saya mau uji coba dulu pakai antena dalam ini jadi intinya fungsi antena menangkap siaran TV digital kemudian dikirim ke stb ini STB-nya nanti STB inilah yang bisa menerima siaran TV digital dia memprogramnya menyimpannya kemudian baru dikirim ke pesawat televisi televisi menampilkannya berupa audio visual. jadi mengenai STB ini sendiri adalah alat yang menangkap saluran TV dengan sinyal digital video broadcast terestrial second generation atau disebut DVB-T2 itu untuk siaran TV digital di Indonesia sobatku jadi melalui bantuan alat STB ini sobatku nggak perlu membeli TV baru untuk mendapatkan siaran TV digital Cukup beli STB nya aja sobat nah STB yang ini tadi merek apa Tanaka saya beli uh, 250 ribuan Oke sobatku selanjutnya yang kita gunakan remote adalah remote bukan remote TV nya lagi nih ini remote STB jadi silahkan isi kode posnya sesuai masing-masing kelurahan atau desa sobatku ya Nah, saya isi wilayah saya 13870 kalau udah Oke okay. apakah kode pos yang dimasukkan sudah benar klik Oke okay. karena ini udah keluaran terbaru berbeda dengan merek STB sebelumnya ini di langsung pencarian otomatis sobat kelihatan ya angkanya tuh nah mulai jalan kompas HD SCTV HD udah 11 channel yang tertangkap ini untuk wilayah Jakarta sobat ya untuk wilayah Jakarta saya ini pakai antena dalam tadi ini itu di atas nah pakai antena dalam udah dapat, udah 22 channel tapi ini nggak bisa terjadi di semua wilayah jadi untuk daerah-daerah tertentu yang enggak mendapat siaran TV digital dengan menggunakan antena itu caranya bisa memperkuat uh, daya tangkap antena dengan menggunakan booster antena sobat jadi tinggal beli lagi booster antena harganya sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 untuk nantinya sobatku memper mendapatkan siaran TV digital jadi itu fungsi booster antena untuk memperkuat antenanya sobat kalau di Jakarta saya pakai antena dalam aja udah berapa tuh sekarang 34 4, oh 44 sekarang 44 channel yang masuk padahal antena dalam kalau antena yang luar mungkin lebih banyak lagi dan ini kelihatannya masih progres ya baru 72 71 artinya dia masih mencari sinyal yang lain Oke selesai Sobat tadi terakhir di 44 channel ya kalau nggak salah nah ini jernih banget sobatku cuman karena di kamera aja nih jadi begini mundurin dikit saya eh, langsung ke <laughs> trans <Trust to you. laughs> Karena mau ngeliat update ya Mau ngeliat MotoGP 2023 sobat dapat 44 channel sobatku dengan menggunakan antena dalam wilayah Jakarta Dengan stb terbaru Seorang 2023 Yang kisaran harganya tadi itu sekitar 250 ribuan sobat Dan dia langsung memprogram sendiri Kita hanya disuruh mengisi kode POS aja Nah satu lagi sobat, saya kasih informasi buat sobatku yang mau menggunakan uh, Wifi atau internet ke TV, tinggal menambahkan perangkat namanya antena dongle Antena dongle, nanti saya tampilkan Antena dongle tinggal dihubungkan uh, dengan handphone Jadi menggunakan internet di handphone, paket data dihubungkan ke TV Jadi bisa Youtube dan seterusnya, Youtube dan Google dan seterusnya Atau menggunakan internet atau Wifi yang di rumah seperti ini sobat Nah jadi dari Wifi Ini Ya dihubungkan dengan Antena dongle Ke STB Jadi nanti TV nya bisa TV internet Begitu sobatku Oke saya kira itu aja Saya mau nonton MotoGP dulu Terima kasih banyak atas perhatiannya Sampai jumpa di video berikutnya Salam pasti bisa Jok